alah halo, halo, halo, halo, halo, halo, percaya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Aku mau nanya sama kamu, Bu. Mas El, berarti ikut Anissa. Wah, apa cari ikut Jeneng? Mas Pastel, semua bonekennya. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Rana sayang-sayangan. Halo mas. Rano Le Mas, kenen ya pendirian karaku? Rana bali-balikan. Kowe ngopo ra? ngarep mataku dhewe kowe ngene. Ngene lho. Ono kuwi pantas diperjuangno. Enak orang? Enak. Yo Mas aku ning Pas kuwi ku yo enak kabeh. Aku bukannya renang kabar gak ilang. Aku fokus golek gawean. Wis gak bakal kenal sampe. Aku merasa asalan. Aku tidak ada Aku sayang tuh gue. Sayang tuh lencong. Mataku gue. Wes wes ke aku. Astul kok malah, oh. Aduh, aduh. Oh iyalah, malah ketemu Hah. Memerintah masa depan, menutup masa lalu. Aduh, kok sawah cah? kok dewean? Tak anak loh. Tapi mau Oh, yeah. mau gitu. Sini, mas. sampai mau gitu Ayu, ayo, Suruk -suruk kok. Ayo ayo dulu kok sore-sore loh. <tuh> dari mana? Guru Sampai mau gitu. Wah. Sampai loh. Yo, seanamnya gue sepeda. Masih ada ini, wes. Masih pada bikin kesuatu surut, mending udah mulai ya. Uh oh. Baca atas ya, nih. Iyo nih. Corak krl itu empuk nih sepeda ya atas mulus aja luong terima loh sawah. Ya. Berarti ya? Iki tak di gigi. Omai sampean. Kita malah ada yang juga. Oh, tante Oh, ya Mbak. Eh. Apa, -apa, ya, apa, apa Mas. Aku nerima. bener aku senang, bahagia, ya, Mbak. ya, Mas. Ya, ya, mas. Sore-sore. Iya. Ya, oh. Dan juga pelan-pelan. Oh pohon wah, menikmati suasana, wis orang agan super, orang agan pikiran, nah, kayak gimana sampaian? Hmm. Sampai Iku mbak, tapi juga nyu, malah Wu, ada teman lama. cewek lagi mau? mantanmu. oke, di kak ini jadi model. Iki senalan pora aku di Manta nggak ini lagi. Bocor nih. Ya lagi mah cari aku jomblo bro, kecium dak tak jawaan tuh cewek ah. Wah, masa laluku bu, lebih buang itu. Suram, eh ya Allah. Masa lalu biarlah berlalu. Kena kelas kecemplung kalian, tibang kue alung. Oh, balan. Oh, no, itu kata-katamu bro, prinsip saya beda bro. Biarlah ya, no, prinsipmu he. Eh? Elek, elek ape apa-apa oh iya, oke, lebih kecewakan ayu loh wah, cukup loh, menikin loh nek mataku, bro dia begini loh bruh <lis> aku, pantas di berjuangnya ini? ini ini ini? ini wah, serano kilap kecil alasanmu, wes tidak masuk, nek atiku. <lis> <lis> <lis> cuma, bisa <memakuin>. ngomong <lis> Wargotul ngira gak ada no kabar yo salammu adhel yang ngira aku ngilang iku golek no kabar aku ngilangku perjane golek gawean weh sampe golek gawean kalau ngono weh golek gawean ngilang gue, yo pondo adhen nek nah, kowe nah, duwe sesek orang nek nah, ape golek gawean yo dikabari mbake eh, adike eh, iki dikabari dak gawe gawean kanggo gue jangan janji ya, otak-araku. Kalau, loh, loh, kau rela kabar lagi, kira-kira, kalau ya. ini, mending, ya. Kan, eh, rame, Ya, terus, Bang Lanang, Ya, aja, yo, masa lalu yang... enggak, enggak, enggak, enggak, menerima saya oh, ini ini loh dua kali loh ngomongin lagi saya tidak begitu peduli ngomongin lagi, tapi jangan aku cing sayang enggak, aku sayang sangan hati itu... mati, aku lagi pun wes balik aja enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, mata tenor konon enggak, enggak, enggak Terus, orang lagi gue beda. Gue kenal mang aku kebetulan kalau lo di WA ada sakit ya, kalo oh, no. wow. tak jemput Rene, Gue orang wedok nih, ini Uwe, rohmedo, ngine, bu, jemput. Gue jemine, ngene <tuk> lo niatku ya tidak, ya tidak maksudnya tidak langsung menuju aku suka. Tidak ya, jengene wong. Lo di WA ada sakit. Ya. <tuk> gue seramau suka-suka. Nanos dangguk balik, terus takut lah. Teguh, aku kamu tunggu aja. Sumpah, kamu tunggu ya, gue ki. Wello pacar tekan dinding, tekan gunung itu, kalau enggak no, tekan dinding Gunung Lawu. Terus <laughs> gunung Lawu. Wello orang cowek ini kok malah mm. Sorry bro, Ati tidak boleh bohong. Akhirnya itu terasa. Terus tenang, tapi kue jin saya hmm? Sorry dek, anti sayang sayangan saya gigi. Sepura nih. Aku gak mau sedih, tapi maafan maafan biar maafan. Terus gue balik, Atiku sedap dengar. Jadi hubungan itu ya ada ada kalanya ceplong-ceplong oh no rana juga mana ini udipeng soalnya alam gua teh lampau es buka leh ya ya aku tenang tenang tak tak santai aku orang Mbok apa ya aku sedikit aku malah napa persahabatan kita Ini oh. malah Berarti apa-apa. Ora ya? Balik, yes, balik. Yes, balik. Oke. balik. Aduh. <laughs> Vamos Indik. Halo Mas. Ayo, mere, mere mas ayo dulu. Ora ora ngisi tenaga bisa ya. Assalamualaikum. Sala, ya. <tuk> <Yeah>. <tuk> <tuk> Bro. malah mati dek ndak penek. Kenapa ini? Mas? Ibu gak aku Cek, cek, cek Apaan Lah apa Loh. Bro. apa, ya, Bro? kita ya, mati ya bro, tapi ya, sadar dari kau, mbak, mbak, mbak, tidak saya menikah ya, loh, ya kok menikah, wi, loh waktu, ngipi, kaya aku gak ini pacarmu ya, iki iya ini ini pacarmu? lepe itu ya masyarakat ini buat jandanya buat biaya ya ini montorku pemontormu kok bukan jandanya aku lah apa yang mau salah, Ayo melu aku Blok blok, meneng Eh, eh, is... eh Eh, gak kenal orang kenal menang, menang. gak kenal Aku kenal santai, santai santai, santai Iki, mimpiku melu-melu Aku melu-melu Ayo melu gak kenal Kowe ora ora arep di-tenggel ngene koke. Pasar ku ya iki pasarku ya. Aku gak kenal kowe agak nek hubungan mbek kowe. ayo ayo. Santai, santai. Bro! Iwak teri, iwak paus, aku ora urus. Iya bener, bener, bener, bener. Saya terbilang yang kokon, wah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, top <gitation> kayak <ANDIạn> ini enggak lanjut suara kan ini <insir> bener ke <Union grup, ports> nah, aku kenal lagu weh santai santai Terima nah, nah, nah, nah.